Pagi Teruna. Shalom adik-adik terkasih. Kita bertemu lagi di Selamat Pagi Teruna. Bagaimana kabarnya? Kakak harap kalian semua baik-baik saja. Walaupun dalam keadaan sakit ataupun galau atau lagi putus asa, mari kita sama-sama dengarkan dan renungkan firman Tuhan sehingga kita boleh dikuatkan ya oleh firman Tuhan hari ini. Pagi ini Kadisca mau temenin adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca firman Tuhan. Bacaan Alkitab ya, terambil dari Esra 8 ayat 24 dan 25. Esra 8 ayat 24 dan 25. Biarin Alkitabnya tetap terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan masih membangunkan kami dengan tubuh kuat dan sehat. Dengan keadaan apapun, biarlah kami tetap semangat untuk beraktivitas dan sebelumnya ya Tuhan, kami mohon bimbingan roh kudusmu untuk kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan baik dan biarlah kami dapat fokus sehingga kami juga bisa dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami anak-anakmu sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Bacaan kita dari Esra 8 ayat 24 dan 25 yang menyatakan. Lalu, aku memilih dua orang pemuka imam, yakni Serebya dan Hasabya, dan bersama-sama mereka sepuluh orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah, kami, yang dihususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya, dan semua orang Israel yang ada di sana. Judul renungan kita hari ini untuk Tuhan itu harus yang terbaik. Ketika semuanya masih belum seperti sekarang ini, salah satu benda yang dibawa untuk ibadah PT adalah persembahan dalam bentuk yes uang. Pasti kalau kita memberikan persembahan, kita memberikannya dalam bentuk uang kan? Persembahan yang dibawa oleh masing-masing kita yang hendak beribadah tentunya beragam, baik ukuran maupun kondisinya. Mengapa kita perlu memperhatikan kondisinya? Kondisi persembahan merupakan satu yang penting, karena apa yang kita berikan bukan hanya soal memberi, tapi juga hati yang penuh dengan ucapan syukur. Hati yang penuh ucapan syukur terkait erat dengan rasa terima kasih. Rasa terima kasih harus diwujudkan dengan cara atau sesuatu yang baik. Karena yang kita terima pun sesuatu yang baik. Adik-adik harus percaya itu kan. Segala sesuatu yang kita terima pasti baik karena dari Tuhan. Terkait dengan persembahan, maka hal lain yang perlu kita perhatikan adalah jumlah yang kita bawa dari rumah. Apakah sama atau tidak ketika diberikan. Jangan sampai dari rumah kita diberikan rp ribu rupiah, atau kita sudah berencana memberikan lima ribu rupiah. Tapi dalam ibadah jumlah yang diberikan menjadi Rp2.000 bukan lima ribu rupiah lagi. Persembahan yang sudah disiapkan dari rumah, kita belanjakan sesuatu dalam perjalanan ke tempat ibadah karena ada sesuatu yang lebih menarik. Persembahan yang sudah dikhususkan bagi Tuhan menjadi tidak khusus lagi. Karena apa? kita sudah membatalkannya dengan membelikan sesuatu dalam perjalanan dari rumah ke gereja. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Esra mempersiapkan segala sesuatu yang dihususkannya untuk perlengkapan-perlengkapan yang dipergunakan di bayi Tuhan. Bayi Tuhan merupakan satu tempat yang juga dihususkan oleh Raja dan penasihat serta pembesar lainnya. Esra mempersiapkan segala sesuatunya secara baik, termasuk peralatan yang dipergunakan dalam peribadahan, maka kita pun harus melakukan hal yang serupa dengan Esra. Mari memberikan persembahan yang dikhususkan bagi Tuhan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Demikian renungan kita pada hari ini. Mari kita minta roh kudus menguatkan kita dalam menjalani hari ini dan ingat ya, Selalu berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan kami sudah boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan akhirnya pun kami disadarkan bahwa segala sesuatu yang kami terima dari Tuhan itu adalah yang terbaik. Untuk itu ajarkan kami selalu mau dan bersedia memberikan juga yang terbaik kepada Tuhan sehingga kami selalu bisa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan, kami mohon pimpinan roh kudusmu selama kami beraktivitas hari ini, sehingga kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Ini kami ya Tuhan, tolong ampuni segala salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jaga kesehatan selalu ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.